Jika kamu Jika tak bisa menerima aku, ya sudah, sudah. sudah. Inilah aku padanya. Inilah aku apa Inilah aku Jika kita bisa menerima, ya sudah. inilah aku. Ada Inilah aku. Ada Jika jiga dah bisa dari Baku. Es Bunda. Inilah aku apa adanya.